Local. And you wear my dirty sweatshirt with your favorite logo Your heart is warm but why I still feel so cold sit in front of me on mother's sofa And I ask myself how quickly we've become so far I heard you crying on the bathroom floor and And I know that I was wrong, you said please wait Getting there, you are so cold And you wear that dirty sweatshirt With your favorite logo Assalamualaikum So, anda tengok video tadi kan Perasaan aku Emang aku terharu gila emang Bayangkan Isteri yang sanggup spend Benda yang kebahagiaan Kebahagiaan Hang lah basically Kebahagiaan pasangan Macam Aku Sebab aku Aku dulu ada cerita lah Pasal PC Slow Nak buat kerja susah apa semua Nak render Nak editing pun semua Masalah lah So Tak tahu lah Aku best lah Kita sharing ni Bukan nak soal disesai Kita sharing just Stress lah Jauh slow apa semua Tengok-tengok dia aku Aku dapat PC ni Macam Wee Masya Allah huh? Tak tahu Tak ada benar nak describe Bang happy, kepiso terharu macam kenapa isteriku macam wah, sedih ya aku sedih sebab aku tak boleh nak buat macam tu dan dia buat aku dia buat dulu pada aku kan macam aku suami ikut so macam so nasihat aku kepada suami isteri di luar sana hargailah pasangan anda jaga depa insyaallah rezeki akan murah gila ha jaga hati depa jaga hubungan depa jaga kan makan minum depa insyaallah rezeki kamu murah gila so aku doakan pada istri aku ni dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Sekarang aku tahu dia struggle sikit sebab tadi kan dengan PKP apa-bagai tapi aku doakan dia dimudahkan segala urusannya dan sayang sekali lagi terima kasih sangat-sangat memang tak tahu benda nak cakap. Insya-Allah dengan adanya PC ni bolehlah aku akan spend time untuk Editing video lagi power Konten youtube lagi hebat Dan macam-macam lagi banyak benda lagi boleh buat So nak tengok macam mana adanya. Aku bagi snippet lah sikit lah punya ni So kalau nak tahu spek dia Kena tunggulah next video Dan sekali lagi Terima kasih sayang I love you so much Q and after line. Shokran. Sure.